Halo, guys! Sobat, ini uh, peresmian kaos jersey GGS, Buyuk goeth, santuy. Nah, kaosnya, cerita bumi. Jersey-nya udah lama, baru Masa kan disini cilatau. sekarang. Saya nggak mau Mau ngajakin kecil itu. Tapi baru dalam mimpi ini wacana wacana masih wacana. Ini ketua sepedanya. Ini ini ini. Ini benda arah sepeda. Baru. Ini mentor sepedanya. Oke. Sampai ketemu di gimana kita suka mantri. Suka mantri. Suka mantri. Nah. Oh, ini video. Video ini. Jadi jadi kita sepedaan masuk ke Bumi Persukametri, Bumi Permukiman Sukametri. Per ya. Tarifnya nah, berapa Pak? Tarifnya segini nih, tuh. 5.500 3.000 tambah 2.000. Cuman 10.000 doang. 10.000 doang. Kok tadi 18.000 ya? Ada kursi lain mungkin terpilih oh, begitu. Oke, kita masuk. Kita, nu, apa, Indomie, menunggu kita. Ini soalnya goreng sama rebus, dua-duanya bakwan, no bakwan, hantu bakwan. Oke, ini video salah. Ah, ini di Sukamantri, masih di Sukamantri. Ini di Panatapan, kalau orang Medan bilang. Panatapan ya tempat menatap-natap itu peta efek belakangnya efek kota Bogor kelihatan dari sini tapi wah silau oh, jadi enggak oh, nah. begitu kelihatan kalau diturunin kopiornya kelihatan nggak? Nah, enggak juga ya, dia lumayan sih cocoknya jadi youtuber nih punya ingin ya <laughs> ya kita <laughs> bersaing <siapa>? <laughs> ya <laughs> Oke okay, GGS Ggsgos to Sumantri, yuk! Sumantri, Pak! Sumantri, Mantri gua, gua, gua, GGS, GGS, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, kita gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, sentuh. gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, Suka Bumi <laughs> Oke. Okay. Siapin dengkul. Nah. Sama itu jangan sampai loncer lagi ya. Sepeda baru, sepeda baru. Oke. Okay. Sampai ketemu di KRR.